Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Empat weton yang dianugerahi wahyu penyembuhan Menurut buku primbon Jawa Banyak sekali orang yang memiliki kemampuan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit Baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis ada yang mendapatkan kemampuan menyembuhkan melalui pendidikan kedokteran atau yang lainnya Ada juga yang mendapatkan kemampuan penyembuhan dari bakat alami Hal ini dikarenakan ia memiliki energi yang mampu menetralisir segala bentuk energi negatif dan penyakit Kemudian jika waton-waton ini mau belajar dan memperdalam ilmu penyembuhan baik itu secara akademik ataupun non-akademik maka akan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan karena hal yang sangat berharga dalam hidup ini diantaranya adalah kesehatan kemudian weton-weton apa saja yang memiliki kemampuan penyembuh alami yang pertama weton senin legi hari senin punya nilai 4 dan legi punya nilai 5 sehingga neptu beton senin leki adalah sembilan. Woton ini memiliki sifat yang sopan dan tidak suka menyakiti orang lain. Dia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mau mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Kemudian, yang kedua, woton Jumat Wage. Hari Jumat nilainya enam dan Wage nilainya empat, sehingga neptu beton Jumat Wage adalah sepuluh. Weton ini dipenuhi dengan kasih sayang dan sangat peka terhadap kesusahan orang lain Sifatnya yang selalu ikhlas dalam mengulurkan tangan untuk membantu orang lain dan sangat murah hati serta jujur dalam berlakunya Bagi weton jumat Wage, mengulurkan tangan untuk membantu orang lain bisa membawa manfaat kebaikan untuk orang lain juga manfaat untuk diri sendiri Kemudian yang kedua, Waton Minggu Legi Hari Minggu nilainya 5 dan Legi nilainya 5 Sehingga neptu Waton dari Minggu Legi adalah 10 Sifat yang dimiliki oleh Waton ini adalah pendiam dan kuat hatinya Pembawaannya sangat tenang dan suka membantu kesusahan orang lain dan tanpa pamri atau meminta imbalan Kemudian yang keempat, Selasa pun. Ari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran pon memiliki nilai 7 sehingga net Woton Selasa pun adalah 10 Woton ini memiliki sifat yang sangat peka hatinya yang sangat sensitif perasaannya mudah bergerak oleh hal-hal yang bersifat emosional Woton ini juga memiliki jiwa yang lembut dan mudah tersentuh oleh kesusahan-kesusahan orang lain dan tanpa ragu, Waton ini akan selalu membantu orang yang membutuhkannya Waton ini juga memiliki pribadi yang kokoh dan kuat dalam menjalani segala permasalahan dalam kehidupannya demikian empat Waton yang memiliki wahyu penyembuhan dan sangat disarankan untuk Waton-Waton ini agar mendalami ilmu penyembuhannya baik itu secara formal ataupun non formal karena wahyu penyembuhan yang dimilikinya sangat dibutuhkan orang lain terutama orang-orang yang sedang mengalami sakit namun hal yang perlu diingat hidup manusia sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberadaan primbon dalam hal ini hanya sebagai gambaran dan motivasi agar lebih berhati-hati dalam langkah tetaplah bersikap terbuka namun kritis tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh